Selamat ulang tahun Mbak Caca. Hey, nani, happy birthday Mbak Caca. Yo. to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday to you. There you go. say to you tangan teman-teman dadah bakar ini Tahun. Ini, tahun. ini tahun, tahun aduh, ini 16 tahun aduh lukur ini, ini mbak, ya. mbak, mbak, mbak itu sudah kolam renang guys oke guys. guys kabur caca <mur> guys Wow Mangan-mangan Rek Ulang tahun nih Mbak Caca Yang ke berapa Mbak Caca? Empat Selamat ulang tahun Mbak Caca Sehat laras, rezeki lancar Raktiran lagi tahun depan Rebos <tuh> oleh mangan. sih eh, Oh iya, amin. Bismillahirrahmanirrahim mungkin, keluarga langganan Semoga jadi anak yang kepada orang tua. Amin. Bintar sekolah, bintar ngaji. Amin. Tercapai cita-citanya. Amin. Al-fatihah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim yuk oleh mangan Allahumma barik lana fima rusak tanah benar Nu nah. Ayo Alhamdulillah, guys, sampai ke tulang-tulangnya, guys. Kakak papan Bunda. Apa -apa, eh, apa, Bosku? Oh ya. Sampai bawa lampu sendiri, guys. Pantas. <tuk tangan> <tuk tangan>